Harga emas 24 karat yang dijual di Pegadaian pada hari ini, Rabu, 17 Agustus 2022, kembali menurun untuk cetakan UBS maupun Antam dibandingkan dengan harga sebelumnya. Berdasarkan informasi yang ada pada laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat UBS ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp 506.000, turun Rp 2.000 rupiah dibandingkan dengan posisi kemarin. Untuk harga emas 24 karat Antam ukuran 0,5 gram hari ini dibanderol seharga rp rupiah, turun Rp4.000 dari harga kemarin. Lalu untuk emas UBS ukuran 1 gram, Pegadaian menjual seharga Rp949.000, turun Rp3.000 dibandingkan dengan harga sebelumnya. Untuk ukuran yang sama emas Antam dijual rp rupiah, turun Rp8.000. Emas 24 karat UBS dengan ukuran 5 gram saat ini dibanderol 4.646.000 rupiah, sedangkan emas antam 4.837.000 rupiah. Kemudian untuk cetakan 10 gram harga emas UBS dipatok 9.242.000 rupiah, sedangkan emas 24 karat antam dihargai 9.615.000 rupiah. Sekian harga emas untuk tanggal 17 Agustus 2022.